yang sangat saya hormati Bapak Wakil Presiden Profesor Dr GHC Maruf Amin dan istri. Semua pejabat negara yang saya hormati di sini ada Ibu Menaker Dr Fauzia. Kapolda yang saya hormati, Korem semua yang saya hormati, Ketua MUI Banten dan Ketua MUI Jawa Barat, semua yang saya hormati. Ini tak tanya dulu sama Pak Dokter, ini gimana? Ini, ini, ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya syukur sekali diberi kesempatan soan sama K.I. Ma'ruf karena beliau juga mustasar kami di BPNU, dulu memimpin sebagai ROSM dan dekat sekali dengan guru saya Kiajima e. Siber terakhir ke sana sama-sama Kiai Maruf ya, sama-sama banyak Kiai di acara Bhamun saya akan matur maturnya banyak tapi saya pastikan semua itu berdasar naskah yang ditulis Syekh Nawawi saya cerita yang Serius itu tiga, yang rileks tiga Di dulu itu, lama itu ya rileks Di antara tulisan saya Nawawi Saya ini termasuk pengagum saya Nawawi Karena Kiai Memon, putra Kiai Suber Kiai Suber itu, sangking senangnya Kiai Nawawi itu Naskahnya itu banyak tentang saya Nawawi Dan saya termasuk Zuryah Kudus Saya masih keluarga dengan Raden Asnawi Masih keluarga karena sama-sama Zuryah dari Asnawi Sebo itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinekah, Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zubroh. Setelah dengan Radian Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Terus punya Zurya, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Ni'am, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Sarah. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam tafsir munir itu tiga kali Dulu ngaji di sarang dua kali Terus belajar sendiri, terus mentakriri Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya Atau satu tag atau satu ibarat yang diinginkan saya nakli Saya beri beberapa contoh dan ini dipraktekkan di Indonesia Orang Indonesia itu mesti hafal fatihah Dan semuanya merasa pinter Itu ya barokahnya Senawawi Karena kata Senawawi itu Semua Quran dikumpulkan di fatihah Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah Bismillah itu dikumpulkan di Ba-nya ba saja masih dikorting di titiknya saja Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran Karena pikirannya Senawawi itu Semua Quran itu menerangkan Tauhid Dan Tauhid itu dimulai dari bak Ba itu bi kana, makana, wabi, ya, punu, maya, Jadi karena saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Senawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita tuh rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya, kalau baca teks-teksnya, Senawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antara yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Senawawi. Cara analisis surat ar rum di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateisme. Itu dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sugeng Itu ada kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persi ini tanpa Nabi, tanpa kitab suci Yang Romawi ini punya Nabi dan punya kitab suci Meskipun versi mereka Ketika orang Persia mengalahkan Romawi Itu Nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit Maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit Nabi itu susahnya minta ampun Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala Antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia Tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci Dan saat itu, Allah menghentikan Wayaumma'idhiyafrahul mu'minun Di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non-ahli kitab Itu orang mu'min itu senang sekali Sangat senang ini saya baca di teksnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi Saya baca, tidak Ya niru-niru kia tadi beliau masih menghentikan secara fasih, menghentikan usul fukih, wa'idha fukih karena ilmu beliau dengan kita ini bersanat yang sama dulu bangun ngaji Bakarim, Karim, Karim yang ngaji Mbak Hashim jadi kasih mengasihi monakholil kalau saya lewat sanat kudus ya diantaranya saya lewat senawawi al bantani nanti saya baca beberapa sanat uh, senawawi kata senawawi al bantani beliau ngentikan wa yau ma'idiyah frohul mu minuna nasrillah eh wa yau ma'idiyah liburu mu ala farisa ya frohul mu minuna man lagu kita ala manla kita bala Wayafrahu al Musyrikin Nabi Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wanat tubuh pikiran besar Syah Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab mengalahkan yang tidak begitu. jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun tapi murni saya cetek yang dari saya sehingga kita secara psikologi kita ini kan misalnya saya, misalnya saya saja lah contohnya misalnya saya miskin ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya kalau yang menang yang miskin tuh ikut senang padahal tidak ya ikut menang karena kayak terwakili gitu. e, dulu Kata Senawawi, itu juga juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata saya Misalnya seperti itu zaman itu. Wa ayat Wa Di ahdal kitab. Jadi dulu itu. Saya kata Senawawi, pikirannya orang Islam, yo yang menang itu ahli kitab karena sama-sama punya agama, punya peradaban Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban Jadi itu saya yakin yang mengilhami pak guru-guru kita, para GIG kita bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno karena Pak Karno yang dulu ngaji sama Husqvarna Minoto ngaji sama orang-orang pinter kita ini berketuhanan jadi itu ciri khas-ciri khasnya yang diantaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. di halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Kusyawki, sama warga besar Pondok Tanara. Nabi itu orang yang enggak suka duniawi Tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang Nabi Dawud akhirnya menang Nabi Ibrahim akhirnya menang Nabi Musa akhirnya juga menang Dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan Itu cara analisis Syekh Nawawi al-Bantani Kata beliau Iqo mati ala mati riasa Supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan Falayabqo mayyagdiru alal ikroh alal kufri jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokannya orang Islam kaya, ya pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang air dan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep ya sekarang ya nyaman jadi di antara alamatnya tamkinu hadajin adalah wa layumakinan nalaqum ti nahumul latir taudo lagum balai badilan lagum mimba ti khovimam ciri utamanya adalah tamkin filar merasa beragama itu nyaman tidak ada yang gampang di zaman itu Sehnawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang, kata beliau, supaya layeppo mayakdiru alal ikroh alal kufri. Ini tafsir di ayat Wayahdiyaka Sirota mustaqimah ketika Sehnawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman 424 Jadi itu sisi-sisi betapa Sehnawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat. Dulu ramai sekali di Indonesia, kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya, kayaknya asal macet mulon itu ada. Itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entah. Tapi Imam Nabi Nawawi zaman itu menghentikan setelah beliau cerita presisi beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Syekh Nawawi, namanya Syiarus Salikin, itu karangan guru beliau. Se-Abdus Somad Itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat, Tapi beliau tetap menukil-menukil itu -menukil ngutip Waruwiya' an ibni Abbasin anna huqal al-baytu Qiblatun ya ahlil masjid Wal masjid Qiblatun ya ahlil haram Wal haram Qiblatun ya ahlil masyrik wal mahrib Bahada Qaulu Malik Jadi, karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir Sehingga ya dianggap enteng saja sudahlah sudah lah kira-kira itu Karena kalau Mejid dipresisikan detail Nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan Karena macam macam Gebel itu tidak hanya sholat Tapi juga orang yang sudah meninggal itu, bisa ribet itu Ya kalau yang Mbahnya wali janazahnya masih utuh Kalau yang enggak wali kan sekeliwat itu <laughs> Karena sudah enggak ada bentuknya makanya dulu ada Biyo Nanya mau dipindah itu butuhnya enggak boleh, jangan Kalau Mbah saya wali saya keren Jasadnya utuh, kalau bahasa ada wali Jadi ya Tapi apapun itu saya cerita Betapa efek dari pikiran besar Senawawi itu mempengaruhi kita Sehingga dulu masjid mejid musola-musola itu ya Ya, ya tetap hati-hati lah Tapi ya tetap saja ada longgarnya ada longgarnya Karena beliau tetap mengutip Wal haram qibla adil masyriq wal maghrib Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah Atau dengan makna Masjid Haram Tapi semua tanah dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi Kemudian Ini biar benar-benar halnya Sheikh Jadi saya tidak cerita pikiran saya Tapi murni cerita uh, Sheikh Nawawi Murni cerita Sheikh Nawawi Saya punya naskah banyak Karena memang saya nekuni Nekuni lah, nekuni betul Saya khatam, kalau enggak tiga kali saya khatam tafsir Munir Ketika beliau menafsirkan fa inna hisbabbah Ini favorit saya di di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan Ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, tidak tidak menambahkan tidak mengurangi di halaman 278. Jadi ngaji pakai kitab itu untungnya dua, satu mengutip, dua terus gak usah mikir gitu Jadi saya usaha mikir nanti salah di depan Pak Wabres, di depan orang-orang pinter malah sakit kita goblok gitu Jadi kalau nukil kan aman, paling salahnya salah baca, kayaknya enggak lah saya pernah ngaji tiga kali <laughs> Kayaknya enggak, tapi kalau misalnya salah itu apa-apa Bismillahirrahmanirrahim, fa'inna khisbah Allahumul pun. Asy'nahawi, terus-terus, al ala hujjah, fa innaha Amma Ini termasuk yang unik dari sanawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Bu ada sekolah perbandingan agama, bu ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam, ya. bukan orangnya. Kalau orangnya, ya, macam-macam itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena kucar kucar bahwa allah itu satu bahwa kita harus berakhlak kita harus meninggalkan narkoba harus meninggalkan persinaan itu argumentasinya mantap secara ulumiyah mantap secara sosial juga mantap tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada meskipun inginnya kita tidak ada orang-orang islam yang minoritas di negaranya atau dengan tanda kutip tertindas di negara zaman itu senawis sudah ngentikan yang pasti menang itu Bilhujjah fa'innaha mustamir ratun abadan Ini di halaman 278 Amma bisaw lah wadaw lah Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi ya namanya hukum sosial ya kadang kalah Dan itu dibuktikan secara lahir Dulu Rasulullah itu pernah kalah di Perang Uhud secara lahir Ya karena itu fisik Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap Ulfalillah hilfijatul baliw Logika Islam adalah logika yang kelima Saya, kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita logika Islam yang paling kelima itu, diantaranya saya sering memberi contoh ini misalnya saya megang kertas ini besi, pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi tapi ada salah secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas tapi masalahnya, yang mengendalikan saya saya ingin menghancurkan besi, sementara ingin menyimpan kertas Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biyadillah Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencana diabah? Nah, ini pentingnya Islam Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biyadillah Itu tidak bisa ditawar meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas Orang tak tanya pasti bilang kuat besi Tapi kata saya, ada keliru Karena saya punya rencana menghancurkan besi, hmm. mengabadikan Artinya Islam itu mengajari tadi seperti yang dikatakan Kaimaruf Lahola walau Apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi Secara materi kertas lebih rentan Tapi harus ditambahin Tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan Jadi nah, men di sini Islam mensifati Allah Dia malaku tubuh Ya terserah Allah Jadi teori Lahola wa'la itu tidak perlu diperbandingkan Atau diperbenturkan dengan teori usaha kalau ada penyakit ya kita usaha Ada di kitab Ihya, di kitab dakwah itu diterangkan Abu Musa itu pernah sakit Karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat Tambah sakit, tambah dikasih nasihat Para dokter tetep gak mau berobat Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, Udah kamu berobat saja, bukankah terserah jenengan Gusti? kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu tidak ada gunanya Masa Allah bikin jahit ditanya, apa betul Gusti ini menghalangkan badan? Saya tidak tahu, saya bikin juga enggak jelas. Kan enggak mungkin seperti itu, tetap kata kata Allah, hikmati, lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa, kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup, tetap al-amru Saya sering kalau ngaji bilang kita takut COVID, ternyata nyon mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, terserah kita, mati kita, kesetrum listrik tetap kita butuh tambahkan. Meskipun bersamaan dengan itu, tetap ada usaha melawan COVID, ingin ingin menghilangkan penyakit-penyakit itu. Tapi tetap alam rupiah tidak, sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan, Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak, banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji apa, tafsir Munir itu di antara khas-khas beliau adalah Beliau bisa cerita tentang, ya tadi, tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang, yang relaks Kemudian kenapa KIAI-KIA Indonesia itu ngadepi orang Fasek itu tenang Tidak langsung antipati seakan-akan Fasek selamanya Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati karena kata saya nawawi itu ketika menafsirkan ayat dibal insa yatub namanya hukum sosial tidak saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya. Itu Allah ketika cerita tentang dirinya ayat dibal Allah ya bisa saja menyiksa orang munafik insya a. tapi tetap ada kemungkinan yatub atau Allah memberi tobat Nah barokahnya itu kadang-kadang kita sebagai KNO itu dikritik, nggak jelas Ya kita memang nggak mungkin jelas, memang potensinya ya yang sedang soleh ya bisa salah Yang sedang pasak ya bisa benar kan Karena Al-Amru biyadillah itu, itu ciri khas-ciri khas, ciri khas ya Nawawi, jadi Jadi beliau, dan itu membentuk kita semua Di halaman 251, just 2, beliau menghentikan Haithurzaqohum al-iman Sehingga ya mereka biasa, bisa saja Suatu saat dikasih iman Jadi itu contoh-contoh Kemudian Di halaman 288 Ketika nah ini biar Benar-benar kholnya -benar Syekh Nawawi Saya nah, Memang saya persiapkan khusus Karena saya memang gak perlu nyari Karena saya punya takriran Saya punya takriran lengkap tentang uh, Tafsir Munir Jadi saya hanya butuh kutip, Butuh memindah saja karena naskah itu sudah ada di rumah, di sini tak pindah di sini, dan rencana kitab ini tak e, tak tinggal di sini, memang untuk hadiah kepada Kusyawki. Ketika saya cerita tentang walatajidan na'akrobahu ma'wat datalillahi na'amanullahi na'pahulu inna Jadi suatu saat di komunitas, komunitas yang anggamu adukin, itu kamu akan menemukan orang yang alien, alien itu lebih rileks lebih... Ya, bahasa sekarang mungkin lebih simpati. Jadi orang-orang Indonesia itu lebih simpati pada agama tertentu daripada yang lain. Misalnya kata Syekh Nawawi, nanti kan Wakot Kola Bakduhum Madzhabul Yahud Anahu Ya Alim Isalul Sharil Ilaman Kola Fahuftin. Terus betul ketika beliau cerita yang satunya Wakaman Nasoro Faleh Samadzabul Minalik Balil Ida Haromun Fitinihim Fathawat Juta Fawud. Jadi akhirnya orang Indonesia itu terbiasa dengan dengan seperti ini Karena dulu saya Nawawi sudah, sudah bilang Jadi betapa Rasulullah itu lebih ingin yang menang itu yang masih punya agama Jangan sampai yang nggak punya agama itu menang Bisa dibayangkan kan kita tahu misalnya di ilmu medis Kalau cloning itu dibolehkan itu kayak apa, manusia jadi uji coba Jadi gara-gara kita masih beragama, apapun hibatnya teknologi cloning itu tidak serta-merta di, diadopsi atau diiterapkan Jadi itu sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi e, pada kita dan yang membentuk kita Terus ini yang terakhir di kitab Naswa'i Ibad. Jadi ini supaya benar-benar kholnya -benar Syekh Nawawi e, Di kitab saya, halaman 1.1.2 Ini sekaligus penutup Saya akan matur banyak-banyak supaya nanti dikaji sendiri kitab-kitabnya Syekh Nawawi Suatu saat orang yang tukang fitnah ya atau yang yang suka mungkin kalau sekarang suka gosip atau apalah atau yang suka bikin berita yang enggak bener itu saya Nawawi menambahkan ini kita nasihatul lifat itu karangannya Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Hajar Al itu gurunya Syekh Zakaria Al Jadi Syekh Zakaria Al itu orang yang begitu alim alama sampai dikelari syekhul Islam. Itu beliau pinter itu karena bingung nah ditanya, ya Syekh kenapa anda sepintar itu? Saya Zakaria Ansari itu punya guru, namanya Ibnu Hajar al-Azgolani Dia, beliau punya murid namanya Ibnu Hajar al-Hitami Jadi kalau mau setoran itu ya sinaw karena gurunya Alim Dulu kalau setoran sama guru itu muridnya yang baca, korok itu ala syekh Jadi dulu saya baca tafsir Munir itu nyemak sampai Hatam, terus saya baca ya sampai Hatam Makanya saya ini, Alhamdulillah tahu banyak alat tentang tafsir Munir Karena saya pernah ngaji istimewa Hatam, terus saya yang baca juga Hatam Terus saya belajar juga hatta Jadi semoga ini bentuk penghormatan saya pada Senawawi Itu sudah puluhan tahun yang lalu Dan Alhamdulillah sekarang punya kesempatan bisa kisah format solnya Senawawi Beliau ketika menambah Terus yang tanya ini dijawab sama saya, sekarang sorry. Dukik tuh benah hajaroh ini ya. Saya ini diseleb dua batu, digebek kalau orang Jawa bilang Karena kalau mau ngaji ya takut Mau ngajar juga takut, karena muridnya pinter Kalau dia bacanya salah itu ketahuan jadi guru kalau ingin pinter, cari murid yang pinter, pasti tolak Karena sampai kalau baca Rufaq Nasofnya salah, pasti terus muridnya bollong bop gitu Karena, jadi punya murid pinter, makanya kalau ada mahasiswa pinter, mesti dosennya tambah pinter Karena dia kalau kalau bacanya banyak, muridnya akan mikir deh. Itu disebut tuh Benah hajar ini Sekata Senawawi menambahkan yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Sekolani dalam kitab Nasoikul Iqbat Beliau meriwayatkan satu hadis, yu lisanu yu bihi minal Nanti lesan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas uh, organ tubuh yang lain. Terus lesan komplain sama Allah, 5 tuat dibu, kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, Kharajat mingka kalimatun balaghat masyarikal ardi wa mahoribaha. فَصُّفِيْكَ بِهَا دَمُلْ خَرَمْ فَاُخِيْدَ malul الْمَعْلُ خَرَمْ فَنْتُهِيْكَ بِهَا الْفَرْجُلْ haram Jadi lesan itu, kalau tadi ngomong, itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian Orang benci semua Yang orang harusnya dibenci karena perilakunya tidak menguntungkan bangsa dan negara atau tidak menguntungkan umat Islam Gara-gara dipoles hingga dicintai Jadi lesan itu bisa merubah segalanya jadi sekali dia punya kesalahan kata Sya'rawi sesuai riwayat yang beliau riwayatkan dan beliau menghentikan turu biya anak ushulawah beliau menghentikan bahwa ini diriwayatkan dari Nabi kalimatun bala atau kalimatun bala wa haram, -ma haram. Jadi ini sumbangan-sumbangan Sya'rawi -sumbangan yang kemudian membentuk kita. Jadi saya ulang lagi, mungkin para pengkaji naskahnya Senawawi tolong dibaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu dulu Nabi itu masih belum kuat, masih di Mekah, dihimpit kekuatan besar, yaitu kekuatan Romawi dan Persi. Dan yang Romawi ahli kitab, yang versi non-ahli kitab. Dan orang musyrik itu non-ahli kitab. Jadi tidak berkitab. Ternyata Nabi... Ketika orang Faris menang, Nabi dicibir sama orang-orang musyrik Bahwa nasib anda yang katanya punya kekuatan langit, pasti nasibnya sama dengan Romawi Tapi ternyata Allah akhirnya memenangkan Romawi Dan ketika Romawi yang menang, ini oleh Senawawi ditafsirkan kemenangan yang punya kitab Bukan ditafsirkan kemenangan apa? Romawi Tapi kemenangan yang berpegangan kitab itu lebih menyenangkan bagi umat Islam Karena bagaimanapun yang punya kitab ini jauh lebih berperadaban, lebih beretika Uh, saya kira demikian, karena mungkin waktu ya, dan tadi seperti yang dikatakan uh, Kiai Haji Ma uh, Mohon maaf sebanyak-banyaknya, karena nggak bisa hormat saya nawawi besar-besaran Sesuai hak beliau sebagai orang yang sangat-sangat terhormat Karena ngangkat nama besar Indonesia di kancah internasional Terakhir, saya tutup kata Mbah Maimun itu Ketika Andalusia kalah, padahal dulu melahirkan pengarang-pengarang kitab besar kayak Imam Kurtubi, Ibnu Malik itu kata Mbak Mun jika ganti Indonesia katanya kata, Allah itu enggak rida kalau orang Islam di belan sana kalah kecuali ada penggantinya katanya penggantinya itu Indonesia kata beliau Buktinya kita tidak berbahasa Ibu Arab tapi banyak melahirkan pengarang-pengarang kitab dengan al fasoha bi-nihayatil ulya. Karangannya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Atur Musi itu punya tingkat fasoha yang setingkat bahasa aslinya Makanya ada Syekh Khotib Minangkabu itu namanya Muhammad dia orang Indonesia, orang Minangkabau. Tapi ketika di mantu orang Arab, di cipir Kamu kok punya menantu orang Ajam? Orang Ajam itu dianggap gak bisa ngomong terus beliau secara spontan, nggak dikasih tahu, disuruh khutbah Ternyata uh, beliau tak kalam abilisanin fasih kalamin fasih wabikalamin kalamin balih. Terus akhirnya orang-orang Mekah itu kagum semua Makanya terus dapat gelar Muhammad Khotib Jadi dia Khotib itu gelar karena ini A'jamiyun min Ahli Jawa atau min Ahli Indonesia yang bisa menghentikan Arab secara apa? Fasih. Jadi semenjak itu, terus ada gerbong besar setelah Senawawi itu banyaklah, ada Bapak Soleh ada Syekhona Kholil, terus Topkos Ania, ada Syekh Mahfud, macam-macam, terus Topkos Alisa, ada Mbah Hashim, ada Bawa ada Rasen Hasnawi, dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga pulau jeningan, termasuk orang-orang yang mencintai beliau karena sanat saya, tadi saya matur sama Kiai Maruf Memang kau diri itu dulu dari sini, dari eh, kakeknya Pak Ma'ruf, dari Pak Karim Saya juga tahu itu karena sering dikasih tahu para Mursid Toriko Dan itu tadi kita sempat baca di Bahadidullah Wasail Memang beliau itu Al Qadiri, jadi apa? Uh, Asyafi'i as wa Dhabban wa Al Toriko uh, Toriqotah Oke, mohon maaf, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh